Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini ada info nih persahabatnya untuk warga konoha semuanya Dari salah satu tim Leslar Entertainment yang diunggah kembali nih persahabat oleh akun sabordating underscore leslar ada Open QnA, buat Leslar semuanya persahabat Temanya lebaran Kalian bisa DM ke gue Pertanyaan yang pas dan cocok Akan gue tanyakan ke Kak Lesti Dan Kak Bilar Itulah info dari salah satu tim Leslar Entertainment Persahabat ya Yang ingin bertanya Tuh persahabat ya silahkan DM saja Ke salah satu tim Leslar Yakni akun Instagramnya NerdFast94 Tuh persahabat di sini kita lihat persahabat, ada banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari para sahabat Leslar Ya, ini dari akun Instagram Hesti Nurkari mengatakan bagaimana tanggapan Lesti tentang lebaran tahun ini dengan hadirnya BBL Wow, nih pertanyaan bagus juga nih persahabat ada Kita lihat juga nih ke komentar berikutnya dari akun Instagram Leslar Lia mengatakan, Lebaran tahun ini gimana kesannya untuk kakak dan dede? Apa mudi ke Medan atau ke Cianjur? Wow, ini ada pertanyaan nih persahabat ya. Untuk Bunda Les dan Papa Bilar, Kira-kira Lebaran tahun ini mudi ke Medan apa ke Cianjur? Kita lihat di jawaban komentar. Dari akun Dela.na31 mengatakan, Kan sudah pernah dijawab sama dede di vlog yang ada Aurel dan Natalie Lebaran di Jakarta karena mertua dan orang tua di Jakarta semua. Jadi nggak kemana-mana. Tuh persahabat ya. Sudah dijawab untuk Leslar. Lebarannya ini di Jakarta. Karena mertua dan orang tua di Jakarta semua. Jadi nggak kemana-mana persahabat ya. Lebarannya di Jakarta. Masya Allah mudah-mudahan. Idola kesenangan kita selalu sehat, selalu bahagia dan apapun yang dilakukan diberikan kemudahan. Amin. Kita juga lihat persahabat ada info dari ke netfast 94 Inggris sahabat ya mengenai Q&A buat Leslar semuanya. Temanya Lebaran. Q&A nya sudah ditutup nih persahabatnya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi mau syuting dulu katanya tuh persahabat ya. Wow. Tim Leslar ini lagi syuting persahabat yang mau syuting, doakan yang terbaik juga nih buat tim mudah-mudahan selalu memberikan karya-karya terbaiknya dan selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Berikutnya persahabat kita lihat juga nih unggahan Special. tim dari Leslar Entertainment mendapatkan hampers atau tentunya ini adalah hadiah lebaran persahabat ya, ini diunggahan Family School Leslar 23 yang meripos kembali unggahan atau postingan dari Mas Gongli nih persahabat ya tuh terima kasih Pak Rizky Bilar dan Bu Lesti Kejora mohon maaf lahir dan batin ya kata Mas Gongli selain Mas Gongli persahabat ya hampers juga diberikan kepada Dede Prawira tuh mengunggah postingan dua jam yang lalu hampers dari Bunda Lesti dan Papa Bilar thank you Bu Lesti Kejora Pak Rizky Bilar Barakallah. maaf lahir batin Masya Allah banget ya Mudah-mudahan berkah-berkah dan pastinya kita bahagia sekali melihat kebaikan dari idola kesayangan kita. Berikutnya juga persahabat perhatikan ada unggahan spesial sebelumnya dari Bunda Lesge Giora yang memposting foto cute bareng BBL. Ini momen di acara Bookber bareng Leslar Entertainment. Di komentar banyak sekali tanggapan, selain Kak Citra Kirana dan Bunda Maya, persahabat ya ternyata ada komentar juga yang diberikan oleh Mama Iis. Mama Is Dahlia mengatakan Fatih sambil diberikan love hitam tiga tuh Aduh Masya Allah banget ya Saking gemesnya nih sama Abang Fatih yang selalu memberikan kebahagiaan Selalu bikin semangat warga Konoha Masya Allah doakan selain terbaik ya untuk Bang Fatih Semoga selalu sehat dan membanggakan kedua orang tua Amin Ya Robbal Alamin